Aku telah lelah mengikuti semua langkah kakimu Dan berharap bisa memilikimu Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidup. Korban dalam hidupku Buka hatimu Bukanlah Oh Oh.